Selanjutnya kita akan mengambil kartu kari pekerjaan seorang cancer di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang cancer di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, misalnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang cancer di bulan Juli tahun 2021. Pertama support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara. Soal: Cancer di bulan Juli tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kesimpulan, ataupun yang memperkuat suatu kelemahan zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya tuh kesehatan suara cancel adalah seven of ataupun tujuh pedang jarang ump7 itu diartikan ingin melangkah maju ke depan namun mengingat masa lalu ataupun susah mumpuan dari masa lalu yang membuatnya akan semakin pelan untuk majunya dan di sini juga Menggambarkan kepada kesehatan seorang Cancer di bulan Juli tahun 2021, kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang Cancer akan susah on dan selalu teringat di masa lalu yang dimana di sini membuatnya mendapatkan beban pikiran. Namun di sini tidak akan mengganggu kesehatan seorang Cancer sendiri, dan untuk support energinya adalah Wind of One Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pikirannya, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri, dan di disini menggambarkan seorang Cancer akan mendapatkan beban pikiran yang dimana disini tidak akan mengganggu kesehatan seorang Cancer, yang dimana disini beban pikirannya adalah masa lalu tentang hubungan asmara ataupun pasangan Cancer sendiri, namun disini disarankan bahwa ini seorang Cancer mendapatkan pasangan yang baru untuk menghilangkan beban pikiran yang ada di kepalanya di bulan Juli tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah Dua secara umumnya the word itu diartikan kesempatan kedua, dan jika kartu the word kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang kanser menggambarkan kesempatan kedua, kesempatan lain didapatkan oleh seorang kanser untuk menghilangkan masa lalu ataupun lupon dari masa lalu yang dimana disini seorang kanser akan berpeluang untuk mendapatkan pasangan yang baru yang dimana akan berdampak positif kepada hidupnya, kepada kesehatan dan kepada hidup kanser sendiri dan untuk kartu keuangan seorang kanser adalah Eko pentagel ataupun delapan kok secara umum eiko pentagel itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang cancer di bulan Juli tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa tidak akan mengalami peningkatan tidak akan mengalami penurunan namun di sini disarankan kepada seorang cancer baiknya lebih fokus, lebih disiplin di dalam menjalani sebuah usaha dalam menjalani sebuah kegiatan dalam menjalani sebuah pekerjaan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta finansial Cancer sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Cancer disarankan tidak melihat hasil kerjanya terlebih dahulu. Yang dimana di sini seorang Cancer akan fokus disiplin dalam bekerja, yang dimana di suatu masa ataupun di suatu waktu keuangannya akan semakin meningkat, yang dimana di sini semua itu membutuhkan proses dan untuk support energinya. Naik of cup. Secara umumnya, naik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Cancer tidak akan mengalami gangguan. Apa-apa di bulan Juli tahun 2021, namun di sini disarankan seorang Cancer baiknya fokus lebih disiplin lebih giat di dalam bekerja. Yang dimana di sini akan terdampak positif kepada keuangan serta finansialnya, yang didukung penuh oleh pasangan serta orang-orang terdekat Cancer sendiri. Dan jika kartu dower kita gabungkan dengan keuangan seorang cancer di sini menggambarkan seorang cancer selalu mendapatkan kesempatan lain, kesempatan kedua untuk menata kembali keuangannya, meniti kembali keuangannya yang dimana di sini disarankan kepada seorang cancer lebih fokus, lebih giat dari disiplin dalam bekerja yang dimana akan berdampak positif kepada finansial dan kehidupan yang didukung penuh oleh orang-orang terdekat, pasangan dan orang-orang di sekitar cancer sendiri. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah five-of-one ataupun lima tongkat secara umumnya five-of-one itu diartikan bekerja sama dengan orang lain yang dimana sini akan berakibat perpecahan ataupun beruntut perpecahan dan di disini menggambarkan untuk KF pekerjaan seorang Cancer di bulan Juli tahun 2021 ia mencoba kerjasama dengan orang lain yang dimana sini akan terjadi pengkhianatan kepada dirinya sendiri yang dimana membuat beban pikiran kepada dirinya sendiri yang akan berdampak negatif kepada kesehatannya namun di sini disarankan kepada seorang cancer baiknya melakukan kerjasama itu secara hati-hati, secara giat, secara disiplin, secara fokus dan memilih memilah orang lain yang dimana mana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan keuangan. di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang cancer disarankan lebih fokus, lebih giat bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain. dengan demikian keuangan kehidupan finansial akan lebih meningkat. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang cancer melakukan kerjasama di bulan sebelumnya yang akan berdampak yang dimana di sini pengkhianatan ataupun pepecahan yang akan membuat beban pikiran kepada seorang cancer. Dan di sini disarankan kepada seorang cancer baiknya melakukan ide pekerjaan dengan cara tanpa mengharapkan bantuan orang lain, yang di mana disini akan berdampak positif kepada keuangan, kehidupan, serta finansial yang didukung penuh oleh orang tua, keluarga, serta sahabat-sahabat Cancer -sahabat, sendiri. Dan jika kartu reward kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang Cancer, di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain akan didapatkan oleh seorang Cancer untuk memperbaiki pekerjaan karir kehidupan di bulan Juli tahun 2021. Dimana di sini dijalankan seorang Cancer akan bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain, serta tidak bergantung kepada orang lain yang didukung penuh oleh orang tua, orang-orang terdekat yang akan mendongkrak keuangan berdampak positif kepada kehidupan dan kan hubungan asmaranya adalah 9 of cup ataupun 9 piala secara umumnya 9 of cup itu diartikan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekuangan pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan disini menggambarkan hubungan asmara seorang Cancer di bulan Juli tahun 2021 akan mendapatkan keharmonisan kerukunan kebahagiaan yang dimana sini seorang Cancer berpeluang Mendapatkan itu semua dengan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain Menerima kekurangan pasangan dan tidak selalu banyak menuntut kepada pasangan Karena hal itu akan ditanggapi oleh pasangan secara positif Yang dimana disini akan membentuk hubungan asbarannya lebih bahagia Lebih harmonis lagi Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa Seseorang yang dekat dengan cancer sendiri Dan disini menggambarkan baiknya seorang Cancer menerima kekurangan pasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara nya yang dimana juga di disini ditanggapi oleh seorang pasangan yang disimbolkan dengan Queen of Cup yang memberikan respon yang positif kepada seorang Cancer untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Juli tahun 2021 dan jika kartu robot kita dongkan dengan kartu hubungan asmara seorang Cancer di sini menggambarkan Kesempatan kedua didapatkan oleh seorang cancer di dalam kategori hubungan asmara dengan menerima kekurangan pasangan yang akan terdapat positif kepada kehidupan yang menghilangkan beban pikiran yang terjadi pada seorang cancer di masa lalu yaitu pasangan cancer di masa lalu dan di bulan Juli ini seorang pasangan baru akan didapatkan oleh seorang cancer untuk mendongkrak kehidupan lebih bagus lagi untuk mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia lebih harmonis di bulan Juli tahun 2021